Halo guys, assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya Benesca Official. Oke guys, di di video kali ini di sini saya akan mengajarkan gadget gadget yang terbaru lagi ya. Oke okay, kita langsung menjelisi satu per satu prinsipnya. lanjut ke yang kedua kenapa jarang ujungnya lancip karena kalau yang ujungnya asing itu kita aduh kecew oke lanjut ke yang ketiga DJ Oke, okay, lanjut ke bersedia yang keempat. Oke, okay, lanjut ke bersedia yang kelima. Oke okay, lanjut ke versi yang ke Oke okay, lanjut ke versi yang ke -7. Oke okay, lanjut ke versi yang ke 8 Kabar yang ke 9 Oke, okay, lanjut yang ke 10 yang oke lanjut ke versiode yang ke-11 oke lanjut ke versiode yang ke-12 Oke okay, lanjut ke versi yang ke tiga Oke lanjut ke verset yang ke belas ya. Oh, oh, oh. Oke lanjut ke verset yang kelima belas. saya lanjut ke bersedia yang ke-16 <SILENCIO> oke lanjut ke presiden ke 17 oke lanjut ke presiden ke delapan oke okay, lanjut ke versi yang ke 19 oke okay, lanjut ke versi yang ke 20